Ya WhatsApp. Welcome back with my game bersama gua Chris Naramanita Dan di video kali ini gua akan sedikit nge-review Ghost Rider guys. Ya. Yeah. Dan ini gua masih make pakai grafik yang kemarin ya guys. Dan kalau misalnya dicobain pakai mod Ghost Rider apakah lebih bagus atau enggak? Oke, okay, coba kita berubah. Kita berubah dulu jadi Ghost Rider tab <SILENCIO> uh ada senyumnya guys wah dan ju dan juga sikatannya diganti jadi rantai wah, ya walaupun rantainya begini ya guys tapi kok coba kita tonjok-tonjok pakai si rantai ini guys oh, langsung gitu ya mematikan rantainya lah mana-mana sih rantai tadi nah sini, -sini kau gangsta gangsta merasakan ini sini kau gangsta gangsta gangsta, gangsta meresahkan kau ini kau nggak pernah merasain dirantai kau nggak tahu ini nggak tahu ada mod yang looking looking apa lupa lagi anjir looking for my eyes Keren banget sih animasinya, tapi cuman kalau uh, menyentuh orang tuh langsung mati atau mobil pun langsung meledak, guys. Uh, Oke, okay, coba kita yang lain, guys. Oke, okay, gangsta-gangsta, tab one. Uh, Oke, okay, jadi kayak apa sih? udah ada api nya guys coba kita pilih tab itu. oh oke okay, itu kekuatan kekuatan si Ghost Rider ya guys Tuh. coba kita kenain ke kendaraan kendaraannya oh kalau ini nggak meledak tapi ngebakar kalau yang kalau yang satu langsung meledak guys Nah, yang satu langsung meledak. Coba kita yang lain lagi. Oh, ini yang ini nyembur. Coba, coba, coba, coba, coba, ini enggak. Bos Ridol pakai mobil taksi ya, nih oke oke, coba kita sembur pak kita sembur pak nah, bapak mau ngerasain disembur sama api pak, sini-sini para gangsta-gangsa yang menyebalkan sini. nah, disembur kau. Ih, anjing tapi gak kena para gangsta-gangsa nyebelin ini guys coba kita sembur lagi belah satu juga kau sini sini sini sini, Hmm, lu belum ngerasain nih rantai ghost rider, babang ghost rider. Oke okay, ada apa lagi nih? Mod nya ada apa lagi nih? Oh, oh kita call bikes. Oke okay, kita panggil si motornya guys. Kita panggil si motornya. Pilih tab sama B. Wih, wiwit. Oke, okay, sini sini. Jiki-jiki. keren banget ini guys. Motornya, guys. Oke, okay, mungkin kita jalan-jalan dulu pakai si motor ini, guys. Soalnya ada efek juga dari motornya. Tuh. Ada api-apinya gitu, dan juga kalau kita cepet naik motor dengan kecepatan tinggi, langsung meledak mobil lain, guys. Tuh ini terlalu OP sih, si Babang Ghost Rider ini, guys. Aduh, aduh, aduh, sorry, sorry, sorry, sorry ya. Kayak nyangkut sekali, Bangsat. Tuh kita panggil lagi Gak bisa anjing Ah ini ini udah turun guys Tapi ini bisa naik kayak di film gak? Si motornya naik Naik ke bangunan Nanti kita, kita cobain ke bangunan yang tinggi Kita nempel Bisa gak? Gak bisa anjing. Oh, bisa, guys! Coba kita bangunan yang lurus, guys. Tuh, bisa, guys. Nah, di sini. tuh bisa, guys. Anjing unik sekali nih. Bisa anjir! Coba kita ke... nah, set kita nempel ke bangunan yang lain, guys. Oke okay, jadi kita jalan-jalannya di bangunan ya guys <laughs> bukan di jalan Oke okay, kita kita nempel lagi guys <coughs> ini ada mod lagi mode yang lain lagi gak nih Lalu kita lihat dulu guys Oh kalau misalnya kita pakai shotgun guys oh, jadi slow Oke, kita cobain ini nembak nih tuh guys jadi slow jadi nembak mobil bisa ke langit guys lu mau ngapain nabrak Oh, jadi slow guys coba kita ada lagi yang lain kah hold M. kalau misalnya kita ngetek hold M. What? Coba kita pakai tinju. Cuman kebakar doang sih. Kalau misalnya pakai tinju. Oh, nah kalau nandai terus X, X apaan X? Nah, ini x ada ini nandai doang x-nya gak ada apa-apa x sama m sama-sama aja oh, mungkin kita jalan-jalan dulu ya sama si Jacky ya guys oke kita apa -apa panggil dulu guys kita jalan-jalan dulu sama si Jackie kalau kita bosen di jalan kita jalan-jalannya di bangunan guys kita jalan-jalannya di atas gedung gedung yang paling tinggi sih, paling enak kayaknya atau gua kasih mod gedung yang paling tinggi naiknya pakai si ghost rider juga ya oke kita kasih final wood guys Oke, okay, kita jalan-jalan saja. Soalnya, nih, si Ghost Rider gak ada lawan, guys. Mungkin gua cobain nanti, mod mode yang lain yang lebih seru juga, ya. Nah, si Kesian, si Anjar, mobil-mobilnya langsung meledak. Oh, <gülüyor> ada yang terbang juga tadi. Duh, kalau motor terbang kalau oh, kalau kalau motor terbang kalau kalau mobil itu meledak ya langsung meledak kalau mobil guys, <tuh> Wih, keren banget sih ini. Di lebih enggak bete sih main GTA SA udah sama grafiknya bagus ada modpack yang lain-lain juga set anjir ditabrak dong berani-beraninya sama babang Ghost Rider nabrak alright guys mungkin segini dulu video hari ini kalau kalian suka silahkan like comment subscribe kalau kalian tidak suka silahkan dislike saja apa-apa And see you next time Bye bye